Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamu'alaikum wassalamu ala rasulillah Pemirsa yang saya muliakan Berjumpa lagi bersama saya Di channel Indra Permana Official Pada video kali ini Saya ingin menjelaskan tentang Bagaimana awal mulanya Saya menjadi perukiah dan Apa hubungan saya dengan Syekh Ben Halimah Baik, semua berawal ketika Saya ditugaskan di puskesmas Wajo Hulu Desa Wajo Hulu Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Indonesia pada tahun 2013. Pada saat itu pemerintah daerah memberi saya fasilitas rumah dinas, ya, rumah dinas dokter yang terletak di belakang puskesmas. Puskesmas wajuhulu adalah puskesmas rawat jalan. Ya. Jam operasionalnya pada saat itu dari pagi sampai jam 2 siang saja. Jadi pelayanan medis yang saya berikan sebagai dokter di Puskesmas ini hanya sebatas dari pagi sampai jam 2 siang saja. Tetapi karena rumah saya di belakang Puskesmas, maka otomatis saya standby di desa. Ya, saya standby di Desa Wajoulu selama 24 jam dan penduduk desa, ya. Mereka itu tidak mau tahu. Mereka tidak kenal waktu Walaupun puskesmas sudah tutup, kalau mereka sakit, mereka gedor pintu rumah saya. mau Sore, maghrib, malam, tengah malam, dini hari, subuh, tidak kenal waktu. Kapan saja mereka perlu dengan saya, mereka datang ke rumah. Kemudian, menjadi dokter di desa itu dianggap bisa segalanya atau harus bisa segalanya. Karena bagi masyarakat desa, dokter itu adalah orang pintar. Bayi sakit bawanya ke saya Anak yang lebih besar kalau sakit berobatnya ke saya Orang tua sakit sama saya juga Laki-laki perempuan bahkan ibu hamil pun berobatnya dengan saya juga kalau sakit Jadi hampir semuanya ke saya Gitulah kalau jadi dokter di kampung Harus bisa semuanya atau dianggap mampu dan bisa semuanya Bahkan kalau sholat di masjid <laughs> Saya sering juga diminta untuk jadi imam ya. Oke, satu tahun berjalan hingga suatu hari di sore hari ya di hari ahad um, bulannya saya lupa itu di tahun 2014 ada seorang warga desa yang datang ke rumah dia minta tolong saya untuk datang ke rumahnya Pak Dokter bisa ke rumah saya tolong saya katanya anak saya kejang-kejang tolong datang ke rumah saya Oke saya pun mengambil peralatan dan langsung ikut menuju ke rumahnya. Sampai di sana, orang-orang sudah ramai di rumah itu ya, tetangga-tetangga sudah pada datang. Dari luar, saya mendengar suara anak itu berteriak-teriak, menggeram. Teriak-teriak, setelah saya masuk, saya mendapati anak itu sedang dalam posisi tengkurap. Seperti mau merayap, seperti ini posisinya. Nah, gitu ya. Suaranya menggeram. Nah, gitu Bukan seperti suara manusia ya. Pasiennya itu anak laki-laki usia sekitar SMP gitulah. Oke, kemudian saya coba periksa kesadarannya. Saya panggil-panggil namanya, saya tepuk-tepuk bahunya. Tapi dia tidak merespon, dia terus mengeram, He -he, gitu. Kesimpulan saya saat itu, anak ini tidak sadar. Ini bukan karakter dia. Gesturnya seperti hewan ya, entah buaya apa... Cica atau kadal ya. Pokoknya seperti ini dia. Tengkurap di lantai. Saya pun bingung pada saat itu. Saya pikir anak ini kesurupan. Ini orang kesurupan ini. Lalu saya membacakan surah-surah yang saya hafal. Saya duduk di sebelahnya. Di sebelah kanannya waktu itu. Dia kan posisinya kayak gini. Saya duduk di sebelah kanannya dekat kepalanya. Lalu saya bacakan ayat kursi. Dia menggeram. wah, gitu. Tidak tidak mau diam ya Saya mulai panik tuh Keluar keringan udah panik Karena saya bingung Saat itu saya bingung Saya tidak tahu Saya harus bagaimana dan harus berbuat apa Selanjutnya bagaimana itu ya Nah saya udah coba Kemudian hasilnya seperti itu ya Tidak, tidak bisa Lalu saya pamit ke bapaknya Bapak Ini sepertinya bukan gangguan medis Dan ini bukan berobatnya dengan saya Itu saya katakan kepada bapaknya Sebaiknya Cari seorang ustadz untuk meruki anaknya. Dah lalu saya pulang. Nah, di sepanjang jalan itu, saya terus berpikir ya. Betapa bingungnya saya ketika berhadapan dengan situasi tadi. Dan saya juga merasa bodoh. Karena saya pikir itu kerasukan jin. Dan yang saya tahu, jin itu takut dengan ayat-ayat Al-Quran. Anak itu bereaksi dengan bacaan saya Saya bacakan ayat kursi, saya bacakan surah Al-Fatihah itu dia Sepertinya bereaksi, berespon gitu dengan bacaan saya Tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menyadarkannya Saya tidak tahu ini harus diapakan lagi gitu Ya Allah, saya merasa sangat bodoh waktu itu Karena saya merasa saya punya hafalan sejumlah ayat-ayat Al-Quran Tapi saya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya Seperti seseorang yang dia punya beberapa senjata hebat ya Senjata yang canggih gitu ya Hebat lah pokoknya Tapi dia tidak tahu menggunakannya Jadi ya tidak, tidak berguna ya Tidak maksimal gitu ya Kemudian saya berpikir Saya tidak tahu Berapa lama saya akan ditugaskan di desa itu Pada waktu itu ya Dan mungkin kejadian ini bukan yang terakhir kalinya Bukan yang terakhir kalinya saya jumpai Maka saya harus Membekali diri saya pikir waktu itu saya harus membekali diri, saya harus belajar bagaimana meng, cara mengobati orang kesurupan, sehingga suatu waktu bila diperlukan, maka pengetahuan dan skill itu bisa bermanfaat. Setelah bulat tekad saya, saya mencari informasi pelatihan rukyah yang ada di kota Pontianak, lalu melalui seorang teman saya diberitahu, katanya, "Akan ada pelatihan rukyah oleh salah satu, oleh salah seorang ustadz lokal." Di Pontianak yang beliau ini merupakan uh, bagian dari atau cabang dari suatu komunitas rukia di Indonesia pada waktu itu. Namanya Ustadz Hafiz. Ustadz Hafiz, Hafizahullah. Nah, pertama kali saya ikut pelatihan rukia itu di pelatihan rukia beliau. ya Waktu itu diadakan di Pontianak Timur. Nah, di situ saya menemui beliau. Saya perkenalkan diri. Uh, saya bilang, Ustadz saya ke sini untuk belajar Rukiah, bukan sebagai pasien uh, Lalu beliau pun menyambut baik dan mempersilahkan Silahkan katanya, setelah itu uh, ada event lagi ya, pelatihan rukyah lagi Satu bulan kemudian di Pontianak Utara Beliau mengajak saya lagi dan saya pun ikut, Alhamdulillah Nah setelah dua kali ikut pelatihan itu saya mencoba mengaplikasikan ilmu saya, yang sedikit itu ya. Saya coba merukyah keluarga sendiri dan orang-orang yang saya kenal. Dari orang tua, paman, bibi, sepupu-sepupu. Beberapa pasien puskesmas yang saya rasa ada gangguan jinnya. Itu saya tawarkan. Abis pelayanan mau ndak saya rukyah? Oh boleh dong katanya. <laughs> Mereka senang malah. Nah, selain materi rukyah dari beliau, dari Ustadz Hafiz ini. Saya coba memperkaya hasanah. Ilmu ya Dengan mencari referensi dari berbagai sumber Sampai Saya menemukan kitab ruqya Syewahid Abdul bali Akhirnya saya beli waktu itu secara online Itu tahun 2014 Saya pelajari sambil mencari tahu tentang beliau ini siapa sebenarnya Ternyata beliau ini adalah seorang ulama di Mesir Dan berman salaf Alhamdulillah pas kan Nah, di buku beliau dijelaskan tentang jin, tentang sihir, tentang lain bagaimana cara uh, meruqyah, bagaimana cara membentengi diri dan yang lainnya. Ada satu yang beliau tekankan di situ bahwa pada orang yang kesurupan, orang yang jin berbicara melalui mulutnya, beliau mengedepankan uh, dakwah. Beliau mengedepankan dakwah terlebih dahulu kepada bangsa jin yang ada dan menguasai tubuh pasien itu. Maka, dalam buku tersebut, beliau um, memberikan contoh aplikatif. Ada apa? Ada dialog itu yang beliau uh, sertakan di situ. Bagaimana cara mendakwahkan Islam kepada jin yang sedang menguasai diri pasien atau saat pasien kesurupannya? Nah, karena hanya berupa tulisan, saya merasa um, masih kurang. Saya pikir akan lebih baik bila saya melihat praktiknya secara langsung. Maksudnya, itu saya pengen lihat. Videonya gitu, ada enggak ya? Lalu saya mulai cari, saya cari beliau di Youtube. Lalu saya dapati beberapa potongan video beliau, tapi semuanya tentang dakwah. Itu video beliau berdakwah, bukan video rukyah. Nah, selama pencarian itulah, Qadarullah saya melihat video sheben Ben Halimah. Waktu itu saya buka ya, cuman waktu itu yang saya lihat video beliau melakukan jin catching. Saya juga, saya nggak tahu apa apa ini gene catching. Ternyata yang di, dibacakan itu bukan pasien. Disebutnya gene catcher. Gitu. Jadi dia, beliau itu bukan merukai pasien yang saya lihat di video itu. Beliau melakukan gene catching untuk mengungkap permasalahan um, seorang pelajar yang ditipu oleh seorang oknum pendeta dari agama penyembah berhala. Nah, begitulah. Lalu di video itu beliau... Orang yang apa, jin catcher-nya itu kan kesurupan tuh Lalu dia ajak masuk Islam Nah jadi saya melihat itu tuh ca Cara atau teknik uh, mendawahkan Islam tuh seperti itu Cara membacakan ayatnya Nah seperti itulah Nah di video itu yang saya amati ada dua Yang pertama Bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan itu Sangat-sangat berpengaruh kepada jin Sampai saya takjub Masya Allah Saya, saya belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Yang kedua adalah bagaimana ahlak beliau ketika mendakwakan Islam kepada jin yang sedang menguasai kesadaran orang yang ada di dalamnya. Kan jinnya itu waktu dia masuk waktu orang itu kesurupan kan uh, apa teriak-teriak uh, terus uh, gerasak gerusuk gitu kan. Tapi saya melihat bagaimana cara beliau uh, menghadapi, bagaimana beliau memposisikan diri, bagaimana cara bicaranya itu saya pelajari di situ. Jadi saya rasa inilah yang saya cari selama ini. Maksudnya itu video yang menuju, menunjukkan bagaimana teknik mendakwahkan jin eh apa? mendakwahkan Islam kepada orang yang sedang kesurupan gitu ya. Oh, uh, ternyata seperti ini. Nah, sejak saat itu saya mulai mencari tahu lebih banyak tentang Syaban Halimah siapa sebenarnya beliau ini. Saya buka uh, situsnya, saya cari kan, ketemu situsnya terus saya buka, saya masuk. Ternyata di dalam situs beliau itu Um, beliau menjelaskan tentang Rukyah Jadi saya, saya baca Ternyata Metode pengobatan Rukyah beliau itu ada tiga ya. Metode pengobatan Rukyah Syaben Halimah itu ada tiga Yang pertama adalah minum sana Daun sana Sana maki ya berdaun sana Ini untuk pengobatan sihir yang masuk ke, ke perut Melalui makanan atau minuman kalau media sihirnya itu berupa makanan atau minuman yang dibacakan mantra. Intinya itu ada sihirnya terus, terus termakan atau terinum. Lalu sihirnya itu kan ada uh, masuk ke lambung dan mulai memberikan pengaruh. Nah untuk jenis sihir seperti ini, metode pengobatan beliau adalah dengan minum sana. Yang kedua, dengan hijamah. Ini untuk sihir yang dimasukkan ke dalam badan melalui bantuan jin. Sihirnya itu dibawa oleh jin, terus dimasukkan ke badan. Nah itu pengobatannya dengan hijama. Dan yang ketiga adalah mandi air rukyah. Ini metode ketiga. Mandi air rukyah untuk sihir yang menggunakan simbol. Sihir yang dikerjakan jarak jauh itu. Nah itu pakai uh, air rukyah. Uh, menggunakan ayat-ayat khusus ya. Yang sesuai dengan simbol itu. Jadi beliau menjelaskan misalnya. Kalau mimpinya ular berarti sinya menggunakan buhul menggunakan khot ada tali gitu atau atau senar atau uh, benang kalau mimpinya tentang uh, kuburan orang-orang sudah meninggal itu berarti media sihirnya menggunakan tanah kuburan atau sihirnya ditanam di kuburan atau menggunakan kain kafan Nah itu jadi beliau mengajarkan bacaan bacaan eh, apa ayat-ayat eh, khusus untuk membatalkan itu gitu Nah itu nanti dibacakan di ayat, disuruh pasien untuk mandi nah lalu saya baca saya pelajari lebih lanjut sedangkan Jin catching Jin catching itu bukan metode pengobatan uh, apa yang utama, malah bukan pengob, metode pengobatannya saya lihat beliau, beliau ajarkan pengobatan itu minum uh, apa minum uh, sana kemudian um, bekam atau hijama kemudian mandi air ya Makanya yang kita lihat video-video tentang Jin catching yang beliau lakukan itu bukan sedang mengobati orang kan? Bukan mengobati pasien itu, sedang mengungkap sesuatu misalnya. Jadi bukan itu cara pengobatannya. Makanya dalam pelatihan-pelatihan maupun seminar yang beliau lakukan, lebih banyak menekankan pada minum sana, hijama, dan mandi air ukiah. Kemudian... Ayat-ayat yang sering beliau gunakan saya hafalkan. Dan saya terapkan pada pasien-pasien saya. Beliau menjelaskan begini. Beliau menjelaskan bagaimana cara menggunakan pilihan ayat-ayat spesial itu untuk setiap keadaan supaya efektif. Nah, sejak saat itulah saya lebih sering menggunakan ayat yang beliau ajarkan. Dan ada beberapa ayat yang saya temukan sendiri. Saya temukan sendiri. Misalnya saya lagi baca Quran nih. Saya baca Quran terus saya baca artinya kan baca ayatnya baca artinya terjemahannya terus saya pikir ini kayaknya cocok nih buat buat situasi tertentu akhirnya saya coba saya terapkan alhamdulillah berhasil dengan izin Allah ternyata juga efektif beliau mengatakan begini semakin lama dan semakin banyak anda menangani pasien anda akan menjadi lebih efisien artinya kita tidak perlu lagi membaca banyak-banyak itu kan kita sering tuh kita tahu kita kita tuh ada feelingnya gitu oh ini Begini ini, ini pakai ayat ini itu Nantilah itu akan berjalan, apa, akan uh, otomatis lah. Saya katakan, otomatis lah istilahnya. Otomatis akan akan terjadi dengan sendirinya, kalau kita sering merukia dan kita sering menerapkan itu gitu. Oke, okay, para pemirsa yang saya muliakan. Di video ini saya katakan ya, tolong disimak baik-baik. Saya memang mengadopsi cara atau pendekatan yang beliau lakukan dalam pemilihan ayat dan teknik mendakwahkan Islam kepada jin, ya. Tapi, tapi bukan berarti saya setuju dengan semua yang beliau lakukan. Dan bagaimanapun saya rasa um, saya tetap memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan beliau oke, okay? nah ini saya sekalian klarifikasi ya <tik> disclaimer tidak semua hal yang datang dari beliau saya setuju ya, ya namanya manusia termasuk saya dan kita semua ya kita punya salah, kita kita mungkin keliru, ya kalau orang salah, ya harusnya di, di ya, dinasihati kan, kalau memang salah itu dinasihati bukan dicela bukan di dihujat bukan seperti itu yang diajarkan islam itu um, itu tidak baik ya Orang berubah itu bukan karena hujatan Orang berubah itu karena hidayah dari Allah dan nasihat yang kita berikan padanya ya. Wallahu'ala Baik Kemudian dulu ada yang bertanya kepada saya Apakah dokter Indra itu muridnya Ben Halima? Maka saya jawab Secara resmi tidak Secara resmi tidak untuk menjadi murid beliau, Anda harus mengikuti kursus yang beliau adakan dan melewati ujiannya. Ada tiga kompetensi yang diajarkan dan diujikan. Yang pertama, Rukiah. Yang kedua, Bekam. Dan yang ketiga, Psikoterapi. Kalau Anda bisa lulus tiga ujian yang beliau adakan ini, Anda akan menjadi murid resmi beliau dan nama Anda akan diletakkan di website beliau. Dulu, di awal belajar rukyah. Saya berkomunikasi dengan beliau itu sekedar untuk uh, meminta izin kepada beliau ya, untuk memakai sebagian ayat-ayat rukyah yang biasa beliau gunakan. Nah, saat itu beliau katakan silakan, silakan rukyah saya ini terbuka untuk siapa saja katanya. Kami berkomunikasi melalui email ya. Beliau menawarkan waktu itu kalau mau ikut ujian kompetensi silakan hubungi admin saya ya, yang bernama Nona Clarice. Waktu itu Clarice Agate namanya. Tapi saya pikir saya hanya ingin minta izin waktu itu ya, minta izin menggunakan ayat-ayat yang biasa beliau gunakan saat saja. Sedangkan bekam, psikoterapi itu saya tidak tertarik. Saya pikir saya kan dokter ya. Saya punya uh, bekal ilmu biomedis. Selebihnya biarlah saya fokus Mendalami rukyah saja Sebagai bidang keahlian saya selanjutnya Lalu berjalanlah waktu Hingga sampailah sekarang Di akhir tahun 2022 Saat video ini saya buat Saya sudah merukyah sekitar 7 tahun berarti ya Saya ini hitungannya masih junior Tidak ada apa-apanya Saya terus belajar dan berusaha meningkatkan kemampuan diri Menjadi seorang praktisi rukiah itu jangan pernah berhenti belajar. Sama saja bila Anda menjadi seorang dokter atau profesi apapun, lah jangan pernah berhenti belajar. Oke, itu tentang Sheben Halimah ya. Nah, kalau di Indonesia, kalau di Indonesia ini saya banyak mengambil ilmu dari Ustadz Faizar, Ustadz Muhammad Faizar. Semoga Allah menjaga beliau. Saya bersaksi. Bahwa beliau adalah guru yang banyak memberi manfaat kepada saya secara pribadi Dan tentunya juga bagi kaum muslimin di negara kita Dan mana saja beliau dilihat dan didengarkan di dunia ini jasanya <gius> terlalu banyak lah Terlalu banyak untuk diceritakan Khususnya dalam kiprah beliau sebagai perukyah Beliau mengedukasi uh, kita semua ya Tentang uh, Sihir tentang jin, gangguan jin tentang ain, tentang kesyirikan. Banyak sekali jasa beliau ini, masya Allah. Semoga Allah berkah ilmu beliau dan keluarganya. Oke pemirsa, semoga video ini bermanfaat ya, sampai di sini dulu saja kepada para subscriber channel Indra Permana Official dan terkhusus bagi para member. Saya ucapkan terima kasih banyak atas support yang Anda berikan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan menjadi pemberat timbangan amal Anda semuanya di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin, Jazakumullah Khairan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.